Halo, apa kabar semua? Halo, YouTube. Ketemu lagi di channel Mr. Miko. Hari ini kita mau mencoba makan mie boncabe. Mie boncabe, aku nggak tahu rasanya seperti apa. Ini baru pertama kali, level 15 di sini tulisannya. Level 15 mie boncabe, level 15. Uh, kita coba buka dalamnya ini apa? Isinya apa aja? Hari ini kita masak dua langsung ditambah dengan bocabe level kelihatan ya? Level 50. Tuh. Level 50. Bocabe level 50 max n. Ini yang paling pedes. Kita coba rasanya gimana? Uh, kita coba buka kita lihat dalamnya dapat apa aja dalamnya oh ada mie, mie nya panjang. panjang mie nya panjang kecil kecil mie nya kecil kecil kayak gini nih terus dapet saus sausnya merah dalamnya segini sama sambal tabur ini nya cabainya kayaknya sih pedes ya Untungnya hitam kayak gini nih kayaknya banyak sih hari ini berarti ada apa ini sausnya ada bubuk tabur Kemudian ada minyak. Kita cobain masak langsung. Sambil nunggu minyak masak. Aku mau mencoba bocah level 50 ini. Digadu kayak apa ya? banget sambil nunggu minyak masak kita racik bumbunya kayak apa kalau ini level 50 nya akan kita masukkan waktu minyak sudah jadi nih bumbunya sudah kita racik kayak gini nih ini bumbu cairnya kayaknya udah pedes ditambah sama bubuk cabenya dan lagi nih dua satu bubuk cabainya itu level 15 15 x dua 30 belum lagi kita coba nih yang kita mie ya yang sausnya oh sausnya kecap berarti yang bikin pedes ini ada di bubuknya bubuknya 15 x dua plus 50 15 kali 2, 30 tambah 50 sama dengan 80. Wow, minyak sudah jadi. Kita racik sampai ketemu di meja makan. Seperti ini penampakannya, minyak juga sebanyak ini. Cukup untuk dua orang, sebanyak ini. Mari kita aduk. Kita aduk, aduk. aduh merah banget. Hmm. Wah. Nah, merah nih. Oh, merah. Nah. Tapi sebelum ini kita coba dulu rasanya yang ini. Ya, udah cukup. Udah cukup pedes. Tapi kalau mendang belum, jadi masih di taraf ya pedes lah, tapi tidak ya <tuh> you know. Sombong amat. Masih yang ya, bisa dinikmati lah. Masih enak-enak. Masih enak. Kalau misalnya yang suka pedes ini masih masuk lah. Tapi ya eh uh, kalau enggak suka pedes kalau suka pedes ini ya dia di sinilah di sini. Kalau yang suka pedes ini masih masih normal lah. Makanya kita tambahin ini. Level 50 kita tambahin. Are you sure Semuanya, dong Semuanya, semuanya. Semuanya. Hmm, hmm. Pakai satu dulu karena belum pernah nyobain level 50 kayak apa daripada nyobain dua, pakai dua, masuk rumah sakit, beri satu dulu. kayak apa rasanya, nih habis ya, ini habis nih. Level 50, tambah 30 berarti, tambah 15 kali dua nih. Aduh lagi, aduh lagi, aduh ya pelan-pelan tapi oke, okay, nah enak-enak-enak enak-enak-enak ini baru satu nih, enak lagi kalau bawang cabainya yang 50, dua ya SOMBONG AMAT masukin dua gini kan, makin cus hmm, bawang ini bawang cabai Bisa habis Wah gila nih Harus habis Bisa bisa bisa bisa Wah wow, ini buat challenge ini udah di review, gila nah, Gila Udah, udah, udah ketar semua ah. minum minum minum minum minum si banyak atau udah berair ini kalau gak ditolong ini udah pingsan gak ditolong air aduh Loh, Bang oh Dila, ah, Aduh, kalau lalu nggak percaya cobain deh Bibir udah getar semua nih, aduh Ah, bibirnya udah getar Udah Aduh, boncabe 30, sampai Ah, mantap sama lima puluh. Buat orang dewasa, anak kecil jangan nyobain. sakit perut kamu. Dingin emang paling enak. Aduh. Ah. Ah. Ah. Ah. ah. Wah, gila sih. ah nggak buat ah oh ah, give aku kalau sudah habisin ah ah ini ah mie boncabe 2 ditambah boncabe saset yang 50 yang level 50 wah oh, gila beris banget boncabe wah gila sih ini beris banget nah, kecil jangan cobain kalau campurannya tambah level 50 jangan cobain saya perut aku gak kuat give up just give up ini aku habisin tapi nanti tapi asli bedes banget recommended, rasanya enak minyak, nya emang enak, jadi dia gak cuma ngadanya bedesnya <gak> tapi memang minyak nya enak beda, beda dari indomie, minyak nya lebih keriting wah tapi rasanya gila kalau udah kalau cuma minyak aja cuma minyak. kamu gak pakai lah ke 50 silahkan tapi kalau dicampur, lah ke 50 aduh wah gila nendang udah cuma nendang ini wah gila lah Ah, oke okay, sekian video Review mie bocah Terima kasih yang sudah nonton video ini. Terima kasih yang sudah nyempetin waktu. Ah, uh, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kita bakal makan, kita bakal jajan, kita bakal review apapun atau kita bakal buat daily vlog. Kamu nggak tahu. Ah, uh, tetap jaga kesehatan. Pakai masker keluar rumah. Kalau nggak perlu nggak usah keluar rumah. Buat yang bekerja di luar. Tetep jaga kesehatan Stay healthy Thank you Bye Dah da. Udah